Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti be Lovers, Belovers, serta Lesti be Lovers dimanapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat Lesli dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya banyak sekali vitamin yang disuguhkan nih tentunya oleh Rizky Pilar dan Leslie Kejora di panggung Lida persahabat ya kita lihat keunggahan pertama di sini ada sebuah momen spesial banget yang mana tentunya Rizky pilar mengatakan langsung persahabat ya kepada Td Leslie. Tentunya kamu tulang rusuk kakak nanti wow ini cute banget persahabat ya Membuat kita semua para fans Tentunya baper Dibuat oleh Lesti dan Rizky Bilar malam hari Pasahabat ya kita lihat Tentunya dalam postingan ini Dedek Lesti langsung terharu Mendengar ucapan dari Rizky Bilar Pasahabat ya mudah-mudahan saja Selalu diberikan kelancaran Sampai hari hari nanti amin dan selanjutnya, para sahabat, yang kita tunggu-tunggu, momen spesial ini akhirnya muncul juga single, tentunya terbaru dari Dedek Lesti. Sudah dikeluarkan para sahabat, ya kita lihat ini ada momen romantis yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Para sahabat, ya Rizky Bilar tentunya di situ memberikan tangkai bunga dan cincin kepada Dedek Lesti. Para sahabat, ya ini menggambarkan bahwa hubungan mereka benar-benar real yang mana sebentar lagi mereka akan menjadi pasangan suami istri sahabat ya doakan yang terbaik tentunya untuk hubungan mereka yang mudah-mudahan diberikan kelancaran serta kebahagiaan pasti tentunya kita semua melihatnya bahagia sahabat ya doa yang tulus kita tentunya ucapkan sahabat ya panjatkan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar melihat begini kita langsung bahagia dan tentunya bapak persahabat ya melihat keromantisan yang disuguhkan oleh Lesti dan Bilar di atas panggung konser Lida malam hari ini mudah-mudahan tentunya selanjutnya kita mendapatkan cidukan vitamin manja bersahabat ya tunggu saja info dan kabar terbarunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar jadi info informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh